Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arju Tebas, Terima kasih masih menyaksikan Maman Arju Channel Kali ini admin akan share ke teman-teman semua Proses penanaman Setelah kemarin Admin upload video Proses persemaian Mohon maaf ya, sedikit terlambat ya Berikut Proses penanaman cabai yang admin lakukan bulan kemarin ya dari persemayan sampai proses penanaman dua hari setelah tanam. Oke teman-teman, kali ini proses yang pertama yaitu adalah proses pembuatan lubang. Jaraknya admin gunakan 40 cm garis berpatokan pada garis awal menggunakan benang Ya selanjutnya Armin menggunakan bambu ya kurang lebih seperti ini dan pembuatan lubangnya tidak menggunakan cangkul cuma menggunakan alat sederhana saja ya nanti seperti ini ya teman-teman satu baris dan perawatan 80 cm. Makan. Nah, malamnya kita persiapkan bibit, ya teman-teman. Admin gunakan cara seperti ini. Boleh teman-teman gunakan cara sesuka hati, teman-teman semua, ya. Boleh dengan teknik pengepalan atau dengan persemayan seperti biasa namun admin lebih suka yang seperti ini karena ini lebih mudah dalam proses penanamannya nanti oke sambil mempersiapkan bibit malamnya ya nah siangnya admin spray lahan yang sudah dilubang tadi ini menggunakan herbicida sistemik ya teman-teman supaya nanti rumput ini mati total ya Sampai ke akar-akarnya dan biasanya Di akar itu gembur ya Jadi tanah yang sekitar perakaran menjadi gembur secara otomatis karena Akar lapuk ya masih Oke teman-teman setelah admin melakukan penyemprayan, Admin persiapkan Pupuk dasar Di antaranya Yang pertama yaitu Menggunakan Akar bambu Dan tanahnya Nah kalau dipegang itu terasa dingin Ini adalah ciri-ciri Bahwa tanah akar bambu Ini terdapat Mikroba yang menguntungkan Untuk Tanaman ya Oh iya, akar bambu ini sendiri merupakan bahan organik Yang sering teman-teman pecinta organik menggunakan akar bambu ini untuk dipakai bahan PGPR ya teman-teman di dalam video ini hanya simulasi saja ya jadi sebetulnya akar bambu itu banyak ya ini cuma satu ember tadi yang ada di dalam video ini dan ini adalah proses selanjutnya yaitu penaburan arang arang ini merupakan sumber karbon ya baik ya untuk terutama di daerah yang e, sulit air ya karena arang ini bisa menyimpan air. Namun kalau untuk daerah yang lembab atau dataran rendah, karena tidak terlalu banyak menggunakan arang ya. Terus selanjutnya penaburan kapur. Kapur juga baik ini untuk menetralkan ph ya. Jadi lubang tanam tadi itu biasanya pH rendah ya. Jadi dengan bantuan kapur ini bisa naik Oke teman-teman, kali ini admin juga terima kasih kepada guru-guru admin ya yang sudah berbagi ilmu menggunakan semen sebagai pupuk dasar. Di dalam semen ini terdapat kandungan unsur hara yang diantaranya silica, kalsium, magnesium, sulfat dan besi. E, bagi teman-teman kalau ingin pupuk yang dari semen ini banyak magnesiumnya, disarankan untuk menggunakan magne, apa namanya semen putih ya atau gypsum. ya sekali lagi komposisi dari pupuk dasar yang admin buat ini keseluruhannya satu semen sak satu sak semen kapur dua karung dan akar bambu serta tanah yang lama ya bekas admin gulma uh, atau murat atau pembersihan rumput admin taruh sekitar tujuh bulanan ya jadi bahan kompos ini sebetulnya sudah pasang cuma kita akan pengadukannya proses pengadukan ini menggunakan eh, pupuk organik cair ya gula pasirnya ini sebagai molase jadi tidak kebetulan tidak ada gula merah ya menggunakan gula pasir ini ini sudah gunakan sebagai dari mikroba yang akan admin tebar. oke teman-teman yang pertama ini juga simulasi ya admin menggunakan PSB atau fotosintesis bakteri yang sebetulnya totalnya itu 5, ,5 liter setengah ya nah PSB nya ini admin buat dari rendaman Ya, kabah ya atau jamur keberuntungan abadi yang admin campur dengan air kolam telur dua butir dan mungkin 2 sendok ya dalam 5 liter air untuk selanjutnya ini ya admin berbagi juga ya alhamdulillah kepada teman-teman terima kasih ilmunya ya yang sudah berbagi ilmu cara pembuatan Jakabah Dan pengalaman admin membuat jagabah ini admin dengan merendam beras ya sekitar tiga hari. Airnya admin simpan di tempat gelap ditutup dengan kain ya. Dengan dicampuri akar bambu sedikit ya di atasnya di permukaannya itu. Alhamdulillah ya, sudah jadi ya. Sekitar satu bulan Abin membuat Jakarta ini. Dan dari rendamannya itu, teman-teman ya, kan ada Abin merendam beras tuh. Nah, yang berasnya itu dibuat ini apa? Gegoderma ya. Nah, ini untuk tahap selanjutnya ini menggunakan TOC yang sebetulnya admin gunakan kejelitian ya teman-teman sekitar 20 liter air admin campurkan ke ember yang ada molasnya. ini hanya simulasi saja jadi sebetulnya admin menggunakan pencampurannya ini dua kali ya yang pertama yang asli yang kedua yang untuk di ini untuk proses Pembuatan komposnya, nah, ini yang itu tadi beras yang bisa rendaman yang dibuat di jakaba dan BFC. Ini tempatnya juga dimasukkan ke di sini, ya. Keunggulan dari Trichoderma sudah teman-teman organik pecinta organik semua sudah tahu ya sangat hebat sekali. Ini juga sering disebut sebagai mikroba agresif ya Trichoderma ini. Dan untuk pencinta organik ini jamur yang wajib ditebar ya di tanah. kurang lebih seperti ini ya diaduk setelah semuanya tadi di diterbar oh ya ini teman-teman ini juga mohon maaf ya kepada teman-teman kalau punya punya dana cukup bisa menggunakan hidrogen peroksida yang 50% ya teman-teman ini hanya alternatif admin menggunakan panis ya panis ini terdapat Stogen Herosita atau H2O2 5% Untuk manfaat H2O2 ini sendiri Itu untuk menangkal jamuran ya. Jadi nanti ini admin Spray ya Admin kocor ke lubang tanam Yang akan ditanami KB ya, teman teman dan ini lagi ya, ada saksi lagi menggunakan limbah karbit, ya teman-teman. Jadi, admin masukkan ke rendaman panis tadi sekitar 2 kg ya ke dalam tong besar ini tadi. Masukkan jadi rendaman ini, admin sekitar tiga hari ya direndam. lalu admin kocorkan ya untuk manfaat limbah karbit ini sendiri seperti yang teman-teman saksikan ya limbah karbit ini kan mengandung gas etilen ya atau C2H2, bisa pembakaran dari laras karbit ya. Jadi, diambil satu liter dari tong tadi, kita masukkan ke ember yang sekitar sepuluh literan, ya. lalu artinya kocorkan satu gelas per lubang ya, sekitar 200 ml air. Sekali lagi, ini hanya usaha ya, sekedar ikhtiar Semoga cabenya nanti aman, contoh saya sampai sini. seperti ini ya teman-teman kita kocorkan di setiap lubang tanam namun ada catatan ya untuk penggunaan H2O2 atau hidrogen peroksida dianjurkan setelah pengocoran ini langsung ditebar atau dua tiga hari langsung ditebar mikroba ya Nah nanti untuk admin jadi setelah ini nanti dikocer dengan H2O2 kita akan proses penanaman sambil menabur pupuk dasar nah, oh ya ciri-ciri pupuk dasar ini sudah siap diaplikasikan pertama dipegang udah tidak panas ya teman-teman dan yang kedua kalau komposnya ini sudah ditumbuhi rumput ya jadi ada rumput satu dua nah itu artinya pupuknya sudah bisa diaplikasikan nah, ini untuk contoh eh, pengamanan bibit ya jadi di lahan itu kan banyak Tak menjadi lahan ya, banyak hama, jadi kita tutup. Nah, seperti ini lah ya, pupuk kompos yang akan kami gunakan sebagai pupuk dasarnya Oh ya, teman-teman semua, petani Nusantara dimanapun Anda berada, para suhu, para master, semua. Admin mohon do'ala ya. Semoga tanaman aman sentosa sampai sini ya. Semoga hasilnya berkah, melimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, ini keunggulan dari politis yang admin buat bulan kemarin ya. Cukup ada di video sebelum video ini menggunakan daun singkong ya teman-teman jadi inilah keunggulannya, kita taruh saja ya di lubang tanam, lalu kita siram dengan kita uruk dengan pupuk organik cair yang tadi, kita tutup dengan kompos atau dengan tanah ya sudah sembuh ya ini lebih cepat sehatin, sudah bandingkan ya teman-teman dengan eh, penanaman yang menggunakan polibek aqua itu ya aku aqua gelas, kalau menggunakan aqua gelas lebih lambat ya, ya teman-temannya. Kita harus membongkar dulu dari politik kita masukkan. Memang sama bagus ya. cuma kalau untuk yang politik seperti ini lebih cepat ya teman-teman. Ya karena musim kemarau ya bulan ini, jadi setelah tanam habis langsung siram ya dengan menggunakan pestisida nabati ya teman-teman dari kunyit ya dari rendaman kunyit daun pepaya daun sirsak juga daun ini apa ya, barotan ya atau berusat seperti ini ya kuninya Ya, untuk pestisida nabati ini tidak ya perlu dipermentasi. Ya, saya langsung diaplikasikan. Ya, langsung sendiri membuat ini tiga hari sebelum aplikasi sudah membuat. Ya, tanpa dikasih mikroba lagi direndam, langsung dikocorkan. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah lagi ya. hadir mengucapkan kepada subscriber, Maman teman Channel, para sahabat tani Nusantara, dimanapun Anda berada, teman-teman pecinta tani, teman-teman satu hobi. Ya, salam satu hobi, salam kumuh kotor. Oh ya, teman-teman, satu lagi ini proses yang terakhir di proses penanaman, ya. Jadi kita juga harus amankan tanaman kita dengan menyemprot perdana ya Jadi akan menggunakan reken dalam hal ini Bisa menggunakan bahan lain ya Seperti midak atau yang lainnya Mungkin pakai sedermetrin atau yang dari sedermetrin itu Atau pakai lanet dan lain-lainnya intinya kita menjaga tanaman supaya kita supaya tidak diserang hama ya semoga aman sentosa oh ya, sekali lagi Adi ini terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat ini sekedar ikhtiar, sekedar usaha yang Adi lakukan pada proses kali ini ini sekitar dua bulan ya proses penanam dari pembuatan lubang sebelum pembuatan lubang sampai sekarang oke terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boop. <laughs>